Halo guys, Assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel saya Beneska Faisal dan di video kali ini di disini saya akan memberikan preset preset yang terbaru lagi Oke, okay, kita langsung aja simak satu persatu presetnya. Oke, okay, lanjut ke presiden keenam ya. Oke lanjut ke persidangan ke ketujuh <SILENCIO> Oke lanjut ke persidangan ke-8 ya. <SILENCIO> Okay, lanjut ke yang ke -9. Oke, lanjut ke Presiden ke-9. Oke, lanjut ke Presiden ke-10. <golong> Oke okay, lanjut, okay, lanjut ke presiden yang ke-11 ya Oke lanjut ke presiden yang ke-12 ke, yang, ketiga, belas. Okay, ke yang ke Oke, lanjut ke peristiwa yang ke-14 ya. kita <Suluh> Okay, lanjut ke peserta yang ke-15. Oke, okay, lanjut ke peserta yang ke-16 ya. oke lanjut ke versi yang ke 17 Ayu. oke lanjut ke versi yang ke 18 hmm. Oke, lanjut ke bercerita yang ke-19. Oke, lanjut ke bercerita yang ke-20 ya. <Thank you>